Welcome back to my channel, aku excited banget karena hari ini akan bikin video tentang a day in my life Aktivitas harian aku tuh ngapain sih saat weekday dan kali ini aku berada di Ubi Work, kantor yang aku sewa di Bali Nah hari ini juga aku ada 5 private consultation, batch 4, masih berjalan So yeah, let's get started! Thank mm -hmm. you. Oke, okay, aku baru banget selesai private consultation sama tiga orang Dan aku mau siap-siap keluar cari makan Habis itu masih ada private consult sama dua orang lagi Oke, okay, let's go